Penerang perang bergemuruh, kelorakan jiwa juang, lepaskan derita dari telapak kaki penjajah. Pergerakan bergolak, tikis habis kekejian, walau darah memuncrat, berjuta jiwa melayang, korban kebengisan, kekejaman penindasan. Bagaimana nanar menyerang jiwa, darah memerah, pantang menyerah, walau peluru menembus sedia mengoyak. Perang-perang bergemuruh Kebarkan api jual Bumi Pertiwi tak lagi tahan Penjajah bercokol berkuasa Mengunyah nafsu serakah Bumi Pertiwi tak lagi betah Dengan basah darah Patriotnya Perang-perang bergemuruh, kebarkan api jual, Bumi Pertiwi tak lagi tahan, penjajah bercokol berkuasa, mengulah naktu serakah. Bumi Pertiwi tak lagi betah, dengan basah darah patriotnya. Perang-perang bergemburuh,